4 <笑> <25。笑> <就持3做两个30。笑> 好啊<笑> <25。笑> <25。笑> <笑><笑><笑> 你是要做什么的 Yes. Ah, banyak banget ya martabak Mimi kalau di Indonesia mini. ada jagung, ada hot dog, sosis itu ya ada yang suka daun bawang, chong ada oh, apa itu? Kacang merah, ada cheese ya, keju, ada jagung. Itu ini banyak banget varian rasanya. Ini masih ada di sini ya harganya. Sama. Unik banget loh. Tuh. Jadi kayak gitu, guys. Jadi double Itu matangnya double unik ya. <laughs> Kalau di Indonesia kan nunggu matang bawahnya udah atasnya sampai itu ya. Kalau ini mah. Tuh dibalik lagi prosesnya dua kali jadi mendoknya kayak topi. 4 ke udah 50 NT atau sekitar 20.000 dapat 4 NT kan bisa pilih hingga di sini masih ada di Lincang Street Night Market, posisi bedaan Taipei, dan ini banyak banget varian rasanya, Dari cincin cream peanut, corn apple, onion banyak banget. Ada yang Ada Ada Hmm. Hmm. Hmm. Unik. Unik banget, lah caranya. Jadi kalau di Indonesia kan martabaknya kalau kita di bawahnya udah coklat, kita langsung angkat kalau di sini nanti bakalan di umpahin, bukan umpahin, bakalan di itu, ditaruh di atasnya jadi bentuknya kayak topik kayak gitu nanti. nanti baru di balik ulang lagi kayak gitu gua bawahnya matang baru diangkat. <premiere> <Gabriella> tapi kalau di sini hot dog-nya kebanyakan sosisnya itu sosis daging babi guys, jadi kalau untuk sosis sapi atau ayam jarang ini ada kalau di toko Indonesia atau di supermarket yang besar biasanya menjual sosis daging sapi atau ayam, tapi kebanyakan di sini tuh culo. ya kebanyakan di jadi kita harus bener-bener tanya sama penjualnya penjualnya apakah ada daging babinya atau tidak kita harus benar penyak denger -penyak eh, ya jadi kita terinformasi kita banyak banyaknya jangan sampai pas kita udah mau makan ternyata isinya itu daging babi kurang banget ya guys kalau untuk balik lagi halo nggak halal ya karena di sini mayoritasnya non muslim jadi ya uh, ini yang varian cakli coklat ada hongkau 有衣服,有衣服,有衣服,有衣服 ada di pasar lincah Street Night market posisinya di daan atau tonghuas, oke okay. tonghuas, ramai banget ini malam minggu di sang dan kebetulan kalau di Taiwan itu sabtu minggu mereka libur ya dari aktivitas pekerjaan atau sekolah makanya rame banget apalagi cuacanya itu lagi bersahabat nggak hujan Cihu banget yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe like comment and share channel YouTube Fitri Helen Vlogger Taiwan. kapalan sering datang untuk isi cicip kuliner khas Taiwan. Aku okay, you bye bye. Taiwan kayak gini, ini martabaknya kayak topi bentuknya. Kalau di Indonesia kan paling itu ya cuma sebalik, tapi ini mah di atasnya ditutup lagi. Jadi dua, dua martabak itu dijadiin satu, cuma kalau yang satunya kan udah dikasih isian, atasnya cuma buat penutupnya aja dan tunggu saat itunya udah kuning coklatan kayak gini baru diangkat semua jadi bolak-balik tuh dua-duanya hmm, kayak gini kayak gini ini yang isi jagung kita lihat ya kita lihat isiannya tadi nah guys jadi ini yang isi jagung cobain ya coba dikit rasanya enak ini aku. Guys, jadi ini yang rasa jagung manis hmm. aku mau cobain Kalau untuk kulit martabaknya emang sama ya, kayak di Indonesia juga sama. Wangi seperti kemarin yang beli sponge cake tuh, adonan bahannya hampir sama. Wangi-wanginya gitu. Ini yang apa ya? Kita lihat. Ini kan yang di bagian bawahnya, jadi nggak bisa dibuka. <laughs> Ini kebuka sendiri guys. Ini yang rasa coklat. Aku coba balikin. sampai lumer-lumer lihat ya wah ini yang rasa coklat cocok ya kalau buat pengen ikutan usaha itu jualan di depan rumah apa di samping jalan buat usaha kecil-kecilan cocok banget ini kayak gini kan tadi pas baru ditutupin lagi kayaknya manis banget deh <tuh> Coba cobain dikit Oke, hmm, aku okay. hmm. rasa coklatnya, rasa banget ini, nggak pahit sih, nggak terlalu manis jadi menurut lidah saya mau pas sih ya, rasa coklatnya. Oke. Okay. Hmm. Selanjutnya, kita cobain rasa. Kita cobain rasa berikutnya, ya. Rasanya apa ya? Kita coba lihat. Ini kayak ini yang rasa cheese keju. Ini hmm. udah di lemarnya di dalam, tuh adonannya emang mata ini nih ini rasa cheese guys dua puluh ribu dapat empat Oke. Okay. dan ini ada yang terakhir terakhir isinya kacang, centena, isinya kacang, ya. kuasen, ini juga enak banget. <laughs> jadi tampilannya enggak bagus ya. Itu jadi ini yang kacang tadi. ini rasa kacang tadi ya gila banget sih hmm ada keju dan terakhir kacang Yes, thank you banget ini udah review <laughs> jadi tampilnya kayak gini yeah. thank you banget pokoknya dari rasa gak jauh beda dengan mark, mark yang ada di indonesia thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye